ih lihat teman-teman, Wah, wow, banyak sekali mainannya. Ih, lihat, terliar semua. ih, wow kotor sekali teman-teman. mari kita bersihkan bersama-sama. kita ambil wadahnya dulu. wah, kita taruh sini teman-teman biar nanti bisa dibersihkan. kita ambil yang ini dulu. teman teman Wih kotor sekali teman-teman. wow apa ini? Wih, kotor sekali teman-teman. Wah kita cuci. Wih, apa ini? Wah keren sekali teman-teman. wow tinggal yang besar teman-teman. Apa ini? Wow besar sekali. Ih, banyak sekali. Mari kita bersihkan sama-sama. Kita cari air bersihnya dulu. Wow, lihat teman-teman. Airnya bersih sekali, teman-teman. Nih, kita cuci mainannya di sini, teman-teman. Wah, keren. Wow, mari kita bersihkan. Lihat, lihat. Wah, bersih sekali, teman-teman. Ini apa ya ini? Ini teman-teman, wow, udah kelihatan. Wah, wow, masih kotor, teman-teman. Wih, kita cuci lagi. Wow, lihat ini, namanya topeng pencahayaan. Teman-teman, wow. keren! Kita simpan di sini dulu, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Wih, apa ini, teman-teman? Wah, wow, kotor sekali Kita cuci, teman-teman. sapi teman-teman Wah keren kita lanjut lagi teman-teman Wi lihat si banyak teman-teman kita cuci satu per satu apa ini ya Wih ini namanya ikan lumba-lumba teman-teman sekali, wow, kita lanjut lagi, apa ini ya? Oh, wow. wow, ini namanya hewan kuda nil teman-teman. keren, kita lanjut lagi yang kecil teman-teman. Wah, seperti hewan lagi teman-teman. Ayo kita cuci. Wow, ini namanya hewan macan teman-teman. Wih, keren sekali. Wah, kita simpan di sini dulu. Kita lanjut lagi. Wah, ini yang besar sekali teman-teman. Wih kira-kira apa ya? Ayo kita cuci. Wow saya punya satu teman-teman. Cuy, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman, -teman. hai, nah, wow. wow, nah, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman hai, hai, hai, teman wow, hai, hai, apa ini ya? Wah, keren sekali, teman-teman! Wih, -teman. wow, ini namanya pistol mainan, teman-teman. pistol yang digunakan oh, sih teman-teman. Wih, -teman. keren sekali! Wow, kita lanjut, teman-teman. Wah, apa ini? Ada anaknya, teman-teman. Wih, -teman. kita cuci bersihkan wah kira, kira apa ya wah bersih teman-teman wih oh lihat wih lihat teman-teman wah ada bebek sama anaknya teman-teman wih keren sekali wah bebeknya berenang teman-teman kita lanjut lagi teman-teman masih banyak teman-teman wah lihat motor sekali mari kita bersihkan wow ini namanya hewan kuda teman-teman wih -teman. keren sekali wow. kita lanjut lagi teman-teman ini namanya hewan jerapah teman-teman wow keren sekali kita lanjut lagi wih ini, ini namanya mobil teman-teman wih mobil kuning wow kecil sekali mobilnya wow keren ini yang terakhir teman-teman. Ih kotor sekali. Mari kita cuci. Wah apa ya kira-kira? Wih ini namanya truk tangki teman-teman. Kotor sekali. Lihat, wih keren. Masih kotor teman-teman. Wih keren. Kita kumpulkan. Wah banyak sekali teman-teman. Ya, wah, keren nih. ini nah, mainannya sudah bersih, teman-teman. Saatnya Kakak pamit. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman, karena subscribe itu gratis. Wah, dadah!